Alhamdulillah ala ni'mati islam Wa ghafa min ni'mah Alhamdulillah Aladhi ja'alana min umati sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wassallallahu alaihi barik ala Muhammad asma wa مرزقني Fahmah Rabbi shirah li sadri Wa yassir li amri Wahlul aqdatan min قولي Yaqqahu qawli Wasadid lisani Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. sallam Lama rinal haqqaqa razuqnat tiba'a Arinal batila batila razuqnat jidtina bah Lama alhimna rushudana wa'aidana min syururi anfusina Wa min syi'ati a'amalina amma ba'd ba para pemirsa para mitra pengajian banyu giron yang dimuliakan Allah Subhanahu wa khususnya para ulama para masyayikh para kiai syattid para tokoh para spor hmm. Hmm. Langkong dimin gambar lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Giri On. Kira kita bersama ngaturkan kencera Fatihah Kita aturkan kahiyaban bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serang saja keluarga keluarga, serang sahabat sahabat beliau.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 Kuru-kuru Pantan -guru, Kudistir dan kuru-kuru dah tak sakit, bengang sepau, bengang sepau lelaki maupun bini. Lepala-lepala tak tangkap bangsa jemaah. Cangkat-cangkat cangka, cangka, kenalan-kenalan merat-merat san san tera Pantan Kudistir Orang-orang yang suka baik fokus tak Pantan Kudistir Orang-orang yang tak tolong, orang-orang yang tak patut tak Pantan Kudistir je. Sangat kejiran, orang kenciran ke fokus tak apa Pantan Kudistir Orang-orang yang tak basul ke Bantan Kudistir je. Sekarang saya fokus dapatkan orang setuju banci dia jumat Islam laki Bapun bini almarhah terus terjelek seporat itu sana, memang terlalu banyak pelakau kau punya selamat dari seksan Allah. Keturangan ahli sarkestengki. Ini dari Nalar yang sholat depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat depan para ulama, para audia, para sholat, para sulihin, para guru, para bangsopo. Bentuk mala-mata berkelabu dan barokah barokah panjang keseput, mala-mata petang kulit tajah serang anakku atau petang kulit tajah keluar gal petang kulit tajah, santer-santer petang kulit tajah jemaah petang kulit tajah orang Asia terus berlabuh petang kulit tajah. Jangan terlalu kencan kebakuan, engkau pun petang kulit orang Asia kebaik pukus dah petang kulit tajah. Moga-moga senantiasa mendapatkan kerinduan serang pengampunan di panah Allah, semoga nafkah Taala. mala senantiasa mendapatkan. Kelambaan serang belas yang Allah mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan. Mau inayah, kifayah, riayah, bikoayah, imayah pun Allah. Almarhah terkeringnya. Barakah, barakah pun tangajian, barakah, bulan Ramadhan, barakah, barakah pun pasaan. Para ulama, para awliya, para syahada, para sulihin, para al-kuru, para pengisipu Menteri pernah tambah, baraka umrah, baraka ilmu Baraka artanah, baraka recekkan Baraka aban, baraka anak kota Baraka keluarganya, baraka santri-santri Baraka jama'ah, baraka jami'ah Menteri pernah tambah tahu fikseran hidayah pun Allah SWT Menteri pernah tambah tahu fikseran Allah SWT tidak jalan-jalan yang pun pada waktu itu, Allah. Yang pernah kecemparan, kecemparan, kekumpiran, kekumpiran, kepungiran, kepungiran, kepungiran, kebahagiaan, kebahagiaan itu nya akhirat. Ngumumkai baiklah keselamaan, keselamaan, keselamaan, keselamaan, keselamaan, keselamaan. Menteri pekuat majlis watang kalaman kempang, ibarna tak putuhkan kuih watang. Ibarna tudah lepajaran pautang, pautang. Ibarna muka ibarna jumpa recekkan. Oleh recekkan sehalal, sebarokah. Muka-muka ibarna husnul khatiman. Ibarna jang umur, lama tak kalah benda kena bin Allah. Lengjang umur, ibarna menjunjung tinggi akamana Allah. Ibarna sehat, berselamat, aman, dicocokkan, dari musibah, daripada bencana, di malaput Selamat, dipitna, selamat dari pertanak-pertanak, selamat dari kedolimnya sedolimnya tingkin, orang yang tinggi, orang yang saya telap, orang yang saya telap, orang yang saya lanyalah, orang yang saya ganggu. Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari gelin ate, kotor ate, peteng, ate, kering ate, kering ate, kering ate lopan ate, mati na ate. Menteri peringat kuat iman atau kuat Islam, bisa memperjuangkan agama Allah di negeri dalam pandangan pandai pandai sulilah sawallahu alaihi wasallam. Melalui perjuangan perjuangannya pun para ulama melalui detik dan di perantara akui kuat Islam, benomat Islam, jajen Islam, benomat Islam, menang Islam, benomat Islam. Menteri tambahan ilmu sebanyak, ilmu semanfaat, ilmu sebarakah Yang pernah terkhajar ke leban kempang tercapai cita-cita dan sukses usaha. Yang pernah terkabul pernyonan-pernyonan Lahadihin niyat ala kulli niyatin salihat Walani tilkabul utamamiku lisul Walaylikul lima'mul Bihaqi sayyidina rasul Habibina abil batul Sallallahu alaihi wasallam Aumul fatihah Al-Wadihah bersabar para mitra pengajian Banjur On yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang siapa saya bulan Ramadhan karena iman dan ikhlas karena ajunan epon Allah. Maka sabar tu satu-satu siap pun enggak من صم رمضان orang yang ووفّر له ما تقدم Karena nyopriidan Allah, nyopri rahmat Epon Allah, maka orang yang tampan langga oleh kefokusan seagung dan oleh ridho Epon Pangeran. Walaysa min al-qiyamia majalis wal-samaratul lati takun al-shayi wal-qats wa ghibat muslim wa shatmi Tak tamasok masuk di ngodingin malam. Mana biar orang kento namun apol kompol apol kompol ngintangin ngintangin ngintang ngint. beni kangkui kapakusen. Kenapa boleh sikon ngintangin-ngintangin Agibah orang Islam Misal orang Islam <tuh> Ketika sikotakia mulail Sikon malam Dik ngodiin malam Kala ban sholat Maus Qur'an berita ni tan mudah ilmu lebih-lebih manabi tafakur fi makhluqatillah kermik ker el makhluk epon Allah senanju aki atas kekuasaan epon Allah sibisa mengat dak gajunan epon Allah bisa nyukoren dak gajunan epon Allah Asokor kelabu dan lesan, asokor kelabu dan atau asokor kelabu dan anggota badan. Ni kau patronah, jam kemalam. Ada patronah nama Nabi mong, jam kemalam tapi tak gunaaki, kakuik apa pun, anggota edunga boy. Malay tak kun telat tak sampai terbebas sejuk. Elum waktu malam, parloi korangin kelakuan kelakuan seorang manfaat. Angkui kuyuna aki se manfaat kurangin men bisa tunda kada ke bulan Ramadhan Sebiasakan biasakan pun ngintangin men Nikah bisa pending dekat semarina bulan Ramadan berlami kira ada waktu atau keimban semacam nikah menyanyiakan waktu menganggur waktu sehingga hmm. orang Bagus menyambut bulan Ramadan. selase seakan akan bulan Ramadan gento tadai istimewa nakun kecuali keistimewaan apo ke bansaur men pasat tok selabindri ka namun namung ta ke boy pengangguran pengangguran karena dalam bulan Ramadan gento bisa mungkin setiap malam gento mungkin sate je gangkui Tempat kelela tul Kadar selebih fokus etem pang band saya bubulan Eva Minika ramih kelaban malaikat malaikat setoron doita selangi saya komando sarang malaikat Jabroil oleh Hisalat wasalam wa man qamaha wa sallalla fiha shay'an wa farala allah e ringin Alban, ikat cintain Allah Subhanahu wa Taala. Tertjafa jenubum alin mazadi, yadgona Rabbuhum khufu wa tamam. ma punkang dari Lampung Lampung Apa Ya dari kedai Tak nalpek dek kedai dungannya. Karena doa dak ka pangeran. Merasa tak kok. Dek ke pangeran. Ben arsya teruk kecintaan dari pangiran arsya teruk kangkui oleh keridana pangiran teruk dan ke kelampuan Allah wa mimma razaqnahum yunfiqun Kenapa saya ada cekyaki sengkok dengan orang-orang gini? Diinfakkan tak kuni taro meloloh, bade bayi keluarah, diinfakkan orang ni kita owning pun ten, dah kekesenangan kesenangan saya samaraki ajunan ibu Allah subhanahu wa taala seke baya berisan atas amal-amal epon fala <tuh> ta'lamu nafsum ma lahum min qurrati ayun jazaan bima kaanu ya'malu moreng ini kita oning kuitan de kesenangan sitit leblep jeleb nematah yang disamarkan sareng ajunan epon Allah de kebul kebulen -kebule sepengalai bersegi atas kelakuan-kelakuan bagus maka kita tetap usaha takui meraih kemenangan meraih kesuksesan mendapatkan penapa yang disamarkan yang masih dirahasiakan sareng ajunan epon eh, Allah balasan-balasan kefokusan atas kelakuan-kelakuan kefokusan. Kelakuan, para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam-malam bulan Ramadan meramaikan masjid kalaban dzikir dek Allah, kalaban salat, kalaban maos Al-Qur'an. Alhamdulillah. Bana bisa mangkenchuken laki bedeh tekakare to' malto. Poreng singaran me'akin masjid di malam-malam bulan Ramadan. Diramaikan kalaban dzikir dek Allah. Diramaikan kalaban selawat dek kanjik Nabi. Diramaikan kalaban maos Al-Qur'an. aka sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam malam-malam bulan Ramadhan searamya ke masjid. Maka masjid ni kagruang, agak dia geruanga. Tawon nyaruan. Lahum kadawiyun kadawiyun Pada ban geruangnya arwan al-Quran Sa'adikir Allah Inki siasol awat Inki siasolat bertaguna minallahi Al-Fadla Ya sojud ni karoku. Selain dari salat, selain dari membaca Al-Qur'an, berzikir ke Allah. Karena nyopre kelampane pun Allah, nyopre ridane pun Allah. Wa kana ba'dhum yakhthimul Qur'an. Sebagian dari sahabat kita ngatamak Qur'an fi lailatin, idh semalam hatam, semalam hatam ketibian Kerana to ada kajunan ni pon Allah Subhanahu wa taala karena kebe sayangok angkui akhirat Kerana per rahmat e pon Allah Subhanahu wa taala ba de di antaranya seminta tolong kalaben tampar ben tongkat kat Kaangkoi bisa cek ke malam Kaangkoi bisa di ngodiin malam Sampun dapat de ke masak Sayyidina Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu Pi Sayyidina Umar orang-orang oreng sahabat-sahabat ente pekompol hmm dan telah epon Ubay bin Ka'ab am. Ka mengqiyad salat tarawih dingudiin dalam 8 epon baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dingudiin dalam 8 dalam 8 epon Nabi akhir zaman Yang waktu qodin baginda Nabi Kanjik Nabi kan tu lakaran kalah nak solat sunnah berjemaah bersama para sahabat-sahabat baginda Nabi. Ban masjid nabawi. Kepusak dari para sahabat-sahabat baginda Nabi. Namun kanjing Nabi kat din tak takpah narusakin dan ada dalam masjid terus. Karena tak kau ketika nabi namunkan telo malam ni sholat berjamaah di masjid, sebab membaik solat entus, tak kau evarduaki, ketika di fardukan, bayak jazuan hat doa Bagian orang-orang siapa sahaja kita tak mampu sih lakonna. Sampai wajib-baki benar-benar wajib-baki ini kan. Sajan banyak nilainya di sisi Allah. Bisa petong pola kali ni sunnah satu farduh. Namun. Muntaila akunin lah. Ni kemah teti seksa. Ini serda ke orang-orang yang saya tak mampu lagi Ini seronok orang yang tak mampu ke kuya yang solat-solat terawih. Umba mana wajib solat berjemaah pen malam solat sunnah tak tarawih. terawihan. bapak dua kini kan pasti usah. Keng boleh lakukan inlah karan lebih untang Mumpah sampai Wajibahki Cuma Takok mi tak mampu Ya farduahki Bila Allah Misalnya Nika bakun Tentu usah Orang-orang Saya kencang Asolat Sunnah malam sunnah tarawih sunnah witr sunnah sunat salat tasbih ramyaki masjid kelabahan ya mawasat mawasat alquran antumul ladin Yaqulullahu fikum fiikum kanu mkanu abla muhsinin kanu qalilan min al-lail ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun innahum kanu qabla dzaalika kanu qalilan min al-lail ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun sangkuno so, orang-orang jadi orang-orang seakep bepek Pakus Seko ni'te dunga, ya waktu malam ya Waktu sahur minta sabar Allah mista tangis minta sabar ak Allah Malmantar kita juga bisa niru Tama soada ke orang yang saya tabuin Innahum kanu qabla thadika muhsinin Kulilam <tuk> min al-lay, ma yahjāun. Tadi sekali tayang, waktu malam apa te te, te dungan. Akuhizin ma'atahum Rabbuhum. Innuhum kano qabla dalik musyinnin. Orang-orang setakwa dega junan epon eh, Allah jadi. Sehingga oleh dega kapan apa siapa eh, dengan kisarang pangeran. Ada orang orang yang setakwa keseput, dan orang orang jadi sebelumnya tinggal, laka laka baik bagus, waktu nak kena dengan tunj, inal muttaqin fi jannati wa yun, orang orang yang bertakwa takwa dengan Allah. Badan yang dalam taman-taman surga, Badan yang somper -somper aing Fi jannati wa ma atahum rabbuhum Innahum kanu Orang-orang yang jadi ngalak Dekat apa saya pari ngaki ben bangiran Orang-orang saya bertakwa jadi. Ia waktu nanti itunya lakar-lakar baik-baikus. Kanu kulilam minal layli maa yahja'un. Sekunik sekali, terdung ia waktu malam. Wabil asharih hum yistaghfirun. Dan iya akhir malam, iya waktu sahur. Atau ini akhir malam. Orang-orang yang bertakwa, orang yang, yang mutakin-mutakin Minta sepura da kapangiran <laughs> tak kening inteng kita Akin dalam bulan Ramadhan harus betul-betul kita manfaatkan, jangan malah disia-siakan. Mana biar nih pesantren-pesantren sampai Epaferai waktu bulan Ramadhan. Kau kui ngisen masjid-masjid, kau Masjid kui -masjid. ngisen solat-solat aku mrakte kaki online ilmu nah hmm. kan kui akabai suasana mausan-mausan al-Quran ning kampung-kampung Sampai pafrai bulan Ramadan Malen di kampung-kampung ka -kampung, ditoh bisa sampai agerung. Kelabuhan mausan-mausan Al-Qur'an Mendikir dek ajunan pon Allah akati di masa sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namung akhir akhir ka intoh geruang bani geruang maus Al-Qur'an Nyanyi. bener muka Al-Qur'an muka HP Al-Qur'an apa tak sekali tetapi begitu yocol dek kelapangannya santri-santri pas jen merosot ibadahnya tak pada ipontuh, ternyata Sis Diharapkan sebelumnya keangkui bisa suasana-suasana suasana kebaikan di kampung-kampung halamannya masing-masing ternyata banyak saya tak sesuai dengan harapan para ulama para kiai elate waktu ni potu elate berjemaah e teng, -teng depak ke bengko na ambo salat berjemaah elate mos alquran ambo ghi elate fakur ambo ghi Jadi waktu malam biasan solat berjemaah, solat sunnah, solat malam ambu ya. Tepah jen, ngurangin kefokusan. Padahal bulan seceh, bulan Ramadan Yang diharapkan lebih meningkatkan pengamalan-pengamalan terhadap ilmu-ilmu. Nah, Malapas. Terbalik. Pas istirahat. Kok bulan dah sebulan. Eh setahun. Ada yang kok. Kegiatan-kegiatan terus. Terting kok setiap niat istirahat. Niat apabila kelel. Niat istirahat. Mula-lain kia peduk. Berusaha niat boleh. Kok wala nak antara ajar kelel. Tar bertamasa. Ini ada kelebihan. Tapi benar niat ke aku yang meningkatkan amal ibadah. Saya keiparingin keutamaan-keutamaan pada jauh mah. Mencetaklah aku ini. Fajuddu ya ibadallah fi ta'atillahi wa la maka pepercengti bin kappi wahai hamba-hamba Allah Ta'ala. Lama tahu ada Allah Ta'ala cazam pehinting. Wadhukurullaha qiyamah wa ku'udan. Wa ala junobikum. Wa fi malakuti Allahi tafakkaru. Benar dikira tipu bincap tidak Allah e dalam keadaan ceng manceng toju dikira terus dung tedungan dikira terus tasbih terus sambit terus tasbih neh tak cecer seh tetap ingat tidak ke Allah e waktu nama manceng toju tedung dung tedungan Tak cecyer dari tasbih. Selepas dari kini kah, mikir kerm. Dek ke kekuasaan Epon Allah, kekeratonan Epon Allah. Wajah doa itu mila laki. Valabu, mendengar yacak di bingkapi dah ke kapal kusan, langsung merespon. Anda yacak dah kapal kusan kapal kusan. Wa badiru waladakunu min al ladina qinilahum, la ilaaha illallah. Istakbaru wa wallahu al adbarihi nufura. Jau. Terti orang-orang seketika ima saki la illallah malah sombong. Ima saki la ilaha illallah malamungkor. Ima saki la illallah malabur. Istagbaru wa wallaw ala adbarihim nufura. Maksudnya tak nerempi. Yang ma'asakila ilahilallah malah Bani sejan kuat iman Sejan sombong Mungkor Ben buruh Walam jistaufiru Ben tak bisa minta sabur Masalah orang yang panik ke ketika Yang ma'asakila ilahilallah jan kuat iman Sebab iman kadintah bisa pekuat Bisa direfresh. Disegarkan kembali kalaban Laban Maus. La ilaha illallah. Jadidu imanakum biqawli la ilaha illallah. Nyar-nyar natibin kapi dia keiman natibin kapi. kalaban Maus. La ilaha illallah. Wassal mu na haro ramadan, wakumu laya liahu wetlu kita baglohi wata dag di samping kita panikah? Apa wasan yang indalam arena bulan ramadan? Eh, waktu malam kita panik kedikmu diin malam, kalaban solat, kalaban doa, kalaban dikir, kalaban mos mos al-quran. Tambahin pola sambita dabbur. Ker-mikker. Dekah kandungan-kandungan Al-Quran. Walayagurwannakumulladina tahawano Kita jangan terbujuk. Dekah orang-orang secara si enteng ke agama. Secara si terbujuk. Justru kita. Si kita. Membujuk mereka-mereka orang-orang yang secara lakar kalau pain dek kak ke mana kak angkui bisa ingat. Benimalah orang yang sebiasa. Tadarus Al-Quran. Pah nuruin mainan. Tapi orang yang saya main secara lakar terdek parlon gak disak. ...bisa kita pengaruhi. Aku ingat ingin boleh... ...dekat Al-Quran. Kekan ni yang ajarin Al-Quran... ...malah yang ...bisa terus maus. Tengah pun launing malah... ...macam tibi. Malah tak ngebuah ki. Orang yang saya si mausat Al-Quran kita menunjukkan. Atas cintanya. Dan keajunan itu pun Allah SWT. Orang yang panikam Nabi oleh surat. Dari orang yang keleburin. Maka surat panikam Nabi. Ya, Mereka melalui. Eh macam boleh, eh macam boleh Kan lebur Tak kata ada perlukan apa Mana ada Al-Quran Kan kira penting mana ada Al-Quran Sebab Al-Quran kat Dinto Terbuna Allah jadi keutamaan Al-Quran ni tempeng ben debu-debu selain pada ben keutamaan Allah ben makhluk. Setiap huruf merupakan setong kefokusan. Setong kefokusan ki etekal sepuluh kali lipat. Alif lamim misalnya ni kan ki alif ah, setong huruf. Lam setong huruf, mim setong huruf. Berarti telah bawa lah ampun. Tolak kali seboleh, apa boleh pasnan terus kita amalkan apa esen Al Quran. Orang semos Al Quran beragama lagi esen Al Quran, orang sepoduan kesakut laku. Bila Allah Taala itu maling kalau benjaman kehormatan. Seterak melebihin ter'an arif Jawa buna Sayyidina Mu'ad bin Anas Mangkura Al-Quran Wa amila bima fihi Al-Basa Walidahu Ulbisah Walidahu ta'jan Yawm Al-Qiyamah Do'uhu ahsan min do' isyamsi Fibuyu di dunia Orang mus Al-Quran Di anak mus Al-Quran Nga malaki dekat istilah Al-Quran Maka ring tua Ku laku ni kaya jemangin Ban Allah Ring tua'an si tak nerok cah-macah Daripada pulai si macah Ring tua'an tak nerok cah-macah Si macah Al-Quran Ana'an saya ngamal anak, misalnya, ni ke bapa dan ibu tetap nggak kehormatan dari Allah, Ibrahim, jemang seteran, panik lebih indah itu pembangun benteran arah dan yang itu nya, memasangkan di anak dua pada macaan Al Quran, tidak boleh manusia kata maca Al Quran sampai apal ke Al Quran. daram ontong oreng sepo maganeki alah setobuk andi anak di anak anan kun de ti dang gadang sekali sian di anak boleh setetia oreng sebetul-betul nga malaki dek ga ke manna Allah umpama di anak amponlah Kenapa nyaman ini? Ampunlah mari keluarga. Membanding anak boleh menikah. Cetak anak menikah. Setiap orang-orang yang seahli Al-Quran. Cetak anak menikah. Menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan Al-Quran. Cetak anak menikah selebur ke akhirat. Mungkin sekelebur ke tunjanya ke tausaha. Cetak tausaha pandai reman pakun lebur Kanak-kanak-kanak ini. Jadi, tidak boleh. Kencang. Saya boleh ngelakonin melakukan akhema. Ini seorang yang mungkin. Seorang yang di Indonesia. Yang di dunia. Kepada orang-orang Islam. Saya akan mengajar akhema. Saya akan mengajar akhema. Saya akan mengajar Nabi umat Islam ampunlah ajar agama. Nama laki ke agama. Menang Islam. banyak oleh pertolongan Allah. Makin banyak kalah. Yang Islam kalah. Karena apa? Yang kira yang Banyak cetak oneng ke Islam. Cetak ajar Islam. Dan. Pas acah datunya meloloh. Siampun acah tak dengan lagi. Dia remah pas jalan menang Islam ni. Si Islam sibis bisa aja je ben umat Islam ni. Islam bun umat Islam si bisa kuat. Eh perceng terus ni ke dek budi ni. Eh perceng benar orang-orang kafir. Duk rumah sibisa bisa melarat dengan Islam ni makin bahawa ni kan kerana kurang pertolongan mungkin dari Allah haja nungke terus selama larat ni ni kan? selama larat si Se, anda kesempatan kesempatan saja Dekurangin makin. Si haji, usah lak kan sepuluh tahun. Haji onkel boleh, onkel boleh, onkel boleh. Mak tak ada pertolongan ni, tak benih sejen keempang ni. Mak sejen melarat alat ibadah. Tekaalan di EPC banyak pesen. Terus pun. tahun tak bisa. Ki karena faktornya nihkah. Reng islam tibi ni kecil banyak Tak ajar akhema Tak oning, kenapa si tertia Caja nak akhema ni tak oning Sengka Reng islam Sana-san pun lah Andi Kekuasaan Kekuasaan Kekuasaan Kekuasaan Kekuasaan Kekuasaan Kekuasaan Tapi berniasaan Kekuasaan Kekuasaan Tapi berniasaan Sajaan kempang Melakonin akhema Beniknya toh daripada sesajen tak ada kemaksiatan. Sesajen benyak ke perhukusan. Tak yator ketika ini. Yang malah tak. Oni ke akhema. Tak lebur pun tanda ke akhema ni. Habislah akhema tak lebur. Cetak anak-anak kita. Pani ke Ahlul Quran anak-anak kita kain tercetak kaku orang-orang ahli agama. Napa ahli agama ningki kan? andi ilmu bisa ngamalaki ilmunya. Mos Al-Qur'an 100 ayat. E dalam setong malam. Neka bi Allah taala e jadatten orang ningki ibadah semalam punan 100 ayat. 100 ayat. Manabi surat apa? Surat Ahqaf misale pun niku 345 ayat, tambahin boleh. Surat Muhammad telopolot belu ayat, ditambahin surat al fatah 7 ayat. Lebet niku pun lebih pun. Lebih dari seratus ayat pun. Ini kepada bensiak ibadah semalam pun. Pada bensiak ibadah semalam. Nabi surat kahfi. Ini kampunlah. Seratus sepuluh ayat kadisah. Surat kahfi. Kesapa pada bensiak ibadah semalam penting pun. Alhamdulillah. Banyak diantara cacat-cacat-cacat nikah. Saya akan beri bulan ramadan Sebulan ramadan Mau surat kahfi. Satu sepuluh ayat. Dan seratus ayat saus Ini kami lalu. Kutibelahu kuno Mang ah latin. Mangkorah bimi'ati ayatin filay latin. Kutibelahu kuno tulay latin. Orang yang Al-Quran 100 ayat Pada malam Maka Dicatat sebagai orang yang Beribadah dalam semalam suntuk Allah maja'alna minhum Mangkara fi laylatin Miata ayatin lam yukta Minal wafilin Orang yang tinggal maus E eh, dalam setong malam 100 ayat Maka orang yang jatakan eh, catat sebagai orang-orang selopah, Tak termasuk orang-orang silopah dekat Allah. Mumpah sampai orang ni kata daru sampai hatam. Maka tengampunlah hatam. Anikah benih namun aslamatan topak meluluk asa. Hakikatnya ni anikah ampun mengundang malaikat. Sebityak ebu malaikat. akib kata maki Al-Quran. tadarus nanti nyaman dengan kata maki quran ni kita tadarus mulai awal sampai akhir gak sangkijen nur akib mungkin teka tadarus hatam tadarus ni kata tapi sih untuk nur akib paling Tinggal jumlah kuno le satu ayat satu ayat, ya tak termasuk kekapi tak termasuk ngahamaki Al Quran, ni. Cuma pendahanan itu yang pentak sekali. Semerengaki semerengaki saos dari ayat Al Quran. Nika oleh kencuran Kefokusan saya Berlipat-lipat Ben oleh cahaya ku laku Dengan tindak kiamat Ejrata akhir sahabat Abihu Roy Menistama' ila ayatin Min kitabillahi Kutibat lahu Hasanatun muda'afatun Wah mantala ayat-an minkita bilahi kanat lahu naron yaumal kiamat. Mon orang singi dengaki, ngidingi kisah ayat tu. Nikampon lah oleh kepakusan yang berlipat-lipat. Mon si macah, lebihan boleh. Si macah nikam sampai oleh cahaya, oleh nur buat laku nenengi di negi amat. Di anak-anak kini ajarin anak-nikam ajarin Quran.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 magais sa 4000 sika adeun sika budi waman allama hu iyahu zahiran fa kullama qarra al ibnu ayatan rafa allahu biha lil ab darajatan hatta yantahi ila akhirima ma ma'hu min alquran manabi basanan oreng nikah najerin ana an, -an. Sampai apal Al Quran, apal saayat Baybond, apal saayat, maka yang kadre jetering sepo pernikah, dan Allah Taala sampai dek akhir, apalah nak kena apa ni? Kenak di ma apa nak kena? Kenak di sajukan, terje tereng sepo. setiap apal satu ayat. Onkel yang kekiri terus jatuh Apal boleh onkel boleh, apal boleh onkel boleh. Terusan tidak ada menguntung. Nabi pasanan putera dapat nikah sampai apal Quran. Sa Quran terlalu pelajus Allah Alaihi Wasallam. Allah menjagalna, wauladna, wadriatina, min ahli al Quran, min hamilil al Quran. Hamidi <tuk> rohiyatil islam. Amin ya rabbal alamin. Orang yang musim Quran. Ku laku, kak risa. Seneku geleber, Kelepar Islam. Amul jaki. Baikkah orang-orang yang siapal Quran? Amul jaki. Anikah benda Allah Ta'ala. Eh, apa muljaki orang ini Orang yang si saya muljaki, orang-orang yang apal quran Apa yang saya muljaki apa ini? Pada remat, orang yang si saya lakar apal. Saya pun apa yang saya cek tak apal. Tak ingin dengar ki dekanan. Saya hormat orang yang apal quran Orang kok hormat. Si asal tak apa-apa. Saya asal pun ocoh Pas todus tak cengocoh. Apa yang saya muljaki, Bani Allah. Tapi hadikah, siapa didik wa man ahana hu orang semenghina dek orang-orang hafal Quran, oleh laknat dari Allah. Nauzubillah, zumma nauzubillah. Matter-matter kata ya Allah. apa yang kita lakukan yang di lembulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad ibn Abdullah alqaimi bi huquqillah nadaqat sillah farajihallahu. Allahumma sallala Muhammad wa ala Muhammad salat amdin heilatuh, wa rasulullahi wasilatuh andalahaya ilahana walikulikar bin adhib wa rici wa la tuassir bittamin bilkhair Allahum lil wa jannibna al asra Allah masjidna wa la akrimna wa la tuhinna, wa adhina wa tahrimna, wa, atirna, wa wa arro wa arro aynna wa hidina subuh al salam. Abiya sirulatun asiru khair asir Ya mu asir asir asir lil yusra wa jannibna al wa wa wa walidina wa ومعلمينا murid murid والمستمعين wahai من عبادك الصالحين المفلحين murid الفائزين البارين wahai الفرحين anak nya wahai murid-murid-Nya, wahai anak-anak-Nya, wahai murid murid يا wahai anak-anak-Nya, wahai murid-murid-Nya, wahai anak اللهم كما جعلت قلوبنا مذلله بحمل القرآن وعرفتنا منك شرف فضله فاجعلنا يا رب يا الله ممن يعتصم بحبلك ويأوي من الشبهات العصمة مع عقله ويسكن في ظل جناح هدايته ويهتدي ببلجاء السفار الضوء ويستنطق بقوة شعله مصباحه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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Allahumma sholli ussalam wa, wa barik alaih. Kamu macaran mat Emi. Bismillah. Barokatulaih wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Allahumma sholli ussalam wa, wa, wa barik alaih. Waalaikumsalam alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa amin, amin, amin, ya al -amin. Wa wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin alamin. Allahumma warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh. wa Waalaikumsalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Allahumma Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Amin ya rabbal Alamin beta